Ini eh kisi-kisinya ada 6 bab persamaan linear, eh. Nah, kuadrat eh nilai mutlak Semua rasionalnya eh. Nah, ini kalau contoh persamaan linear ya. Eh. Nomor 1 ini dia nah, ngomong Riri mempunyai 12 keping uang logam. Nah, uang logam yang terdiri dari 200-an dan 500-an ya. nah, nilai uang, uang tersebut adalah 5100 ya. kita tidak tahu tapi nah, 200-an nya enggak 200-an 500-an itu Y ya. jadi kalau kita jumlah 200 X tambah 500 Y hasilnya 5100 nah, 2 X tambah 5 Y sama dengan 51 nah kalau total keping logamnya X plus Y justru ya 12 jadi kita nak cek mano mengeliminasi dua persamaan ini nah itu definisi persamaan ini nah jadi kaget kita gitu kali ke B nih, dengan 2 dua persamaan 2 dua jadi 2 X 2 Y 24 dengan dua, empat. Nah, kita eliminasi dengan persamaan 1 Ya. jadi 27 sama dengan 3Y Y nya 9 berarti kalau substitusi ke persamaan 2 lagi X plus Y kan sama dengan 12 tuh. Y nya diganti dengan 9 jadi 12 kurang 9 X nya 3 jadi 500an yang ada 9, 200 nya ada 3 ya nah nomor dua juga nih ini persamaan ini ya Sampai sudah tiga variabel ya jadi kita nak eliminasi variabel yang mana enaknya kalau dilihat-lihat sebenarnya persamaan ini tidak kata yang sama eh ya. kebetulan koefisien x maupun z yang dari ketiga persamaan jadi kalau kita nak nyumbuh eliminasi. Eliminasi misalnya boleh kita variasi ke B. Kita kurang ke persamaan 1 dengan 2. Ya. Jadi gagek Y-nya tinggal satu koefisiennya sama yang persamaan 3. Nah, X plus 2Y min Z sama dengan 7. 5X tambah 3Y plus 2Z ya. sama dengan dua, satu. Ini dikurang ke jadi min 4X min Y min 3Z eh, sama dengan min 14 jadi 4X tambah Y tambah 3Z sama 14 nah ini kan sudah sama-sama Y nya koefisien 1 ya. 3Z nya juga sama jadi lemak nih untuk eliminasi persamaan 3 sama yang baru ini anggaplah persamaan 4 saya jadi kaget 4X tambah Y tambah 3Z sama dengan 14 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 10 ya sama 3Z nya habis jadi 4X kurang 2X 2X eh. 14 kurang 10 4 X nya 4 bagi 2 jadi 2 ya nanti langsung dapat D ya ini dia cuma nak minta nilai xnya. Aduh. Cuma kayak taktik ya. Jadi kalau tidak samaan itu ya. Oke, nomor tiga masih persamaan linear nih reviewnya. ya. Nah, sama cek yang nomor dua sebenarnya cuman beda koefisien ya. dan pertanyaannya 3x tambah y tambah z malahan nah ini kalau yang lemak persamaan 1 sama 2 ini kita eliminasi dulu, dulu ya. karena sama-sama ada z sama min z jadi kita jumlah ke persamaan 1 sama 2 ya. 3x tambah 2x 5x min 2y tambah y min y plus z, z 0 7 tambah 11 18 Nah, selanjutnya kita eliminasi ke misalnya 1 atau 2 dengan persamaan 3 biar Z nya hilang karena 1 sama 2 persamaan koefisien Z nya 1 yang 3 2 jadi harus kita kali ya. ini anggaplah kita kali 2 jadi kaget dia 6 X min 4 Y tambah 2 Z ya. sama dengan ini kan 7 ini 11 eh. 2X tambah Y min Z sama dengan 11 jangan eh, 2X tambah Y nih. yang di bawah X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 8 eh. nah 6 6x x5x 4y 3y 7y 2z 2z 0. Ini enggak persamaan. Yang ini tadi sebenarnya 4, ini persamaan 5. Nah, jadi persamaan 5 sama 4 ini kita eliminasi lagi. Nah, kebetulan sama-sama ada 5x dan ya. Jadi kita kurang ke B. 18 kurang 6. 12. Min 1 min, min 7. 6 Y. 12 bagi 6 jadi. Y nya. 2 ya. Berarti ini kakek. 5 X. Min 7 kali 2. Sama 6. 5 X. 6 tambah 14 tuh 20 kan? Jadi. 20 bagi 5. 4 jadi. Jadi kalau nak kita. Ambil. X, y sudah dapat tinggal Z ya. Misalnya substitusi kepersamaan pertama misalnya. Tiga X nya, X nya pakai 4. Min 2, Y nya pakai 2. Tambah Z sama dengan 7 kan? 12 kurang 4, 8 ya. 8 tambah berapa hasilnya 7. Jadi, 7 kurang 8 ya. Min 1. X nya tadi 4, 3 kali 4. Y nya 2. Z nya min 1 jadi 12 tambah 2 kurang 1 14 kurang 1 13 nah itu oke okay. oke okay, soal ini persamaan ini Armas, ya nah, ini kaget yuk nomor 4 ini masih eh, bersamaan linear x tambah z sama dengan 3 2y min z eh, sama dengan 1 x min y sama dengan 1 jadi ini kalau nak kita dari 1 dengan 2 ini sama-sama ada z ya, eh. kita bisa eliminasi ke persamaan 1 dengan 2 jadinya x tambah 2y 3 tambah 1, 4 x minus sembilanan satu, nah kurang ke tiga ya dengan tiga, y nya satu ada, nah substitusi ke nih satu ini, x min satu sama dengan satu, x nya satu tambah satu dua, ya, nah kalau nah, dapat z, kepersamaan satu, x nya tadi dua tambah z sama dengan tiga, dua tambah berapa hasilnya tiga, 3 kurang dua berarti satu, jadi x nya dua, y nya satu, z nya satu. 4 jadi untuk nah, p okay. itu persamaan linear. Nah, ini aplikasi aplikasinya pas ya. untuk duit tadi karena ya. tiga tiga ekor lagi kaget. Okay. Tapi takut tak sempat, kita ke subbab yang lain. Beh, kis kisi-kisi lain ketidaksamaan nih, ya. ketidaksamaan ini ganti ya Intinya, kita nak membuat nama variable dari WN ya. nah, biar nggak ngantuk. Coba Fajri baca jadi soalnya, apabila satu sama dengan dari 3x dikurang 5 sama dengan dari 13. Maka nilai X yang memenuhi adalah. oke Jadi tujuan ini kita nak membuat X nya ini dewa aneh. Berarti kita hilang ke dulu lima nya. Min lima ini dihilang dengan. Kita tambah ke loh. Dengan lima ya. Yeah. Tambah lima. Tambah lima. Lima tambah satu. Enam ya. Yeah. Min lima tambah lima. Nol. Tiga belas tambah lima. delapan belas. Nah biar hilang tigonya Bagi tiga ke loh. Tiga belas bagi tiga. Enam. Nambah gitu ya. Jadi x itu harus selalu satu, ya. Itu trik untuk persamaan ya. Oke. Nah bisa juga ini kagak aplikasinya ke geometri. Nah ini contohnya cat keliling ya. Tidak kurang. Tidak kurang dari. Berarti keliling lebih dari sama dengan. Rumus keliling kan 2 kali panjang tambah lebar. Kan? Nah, 6 2 bagi 2 tuh 31 kan. Nah, 31 itu jumlah dari panjang sama lebar. Panjangnya. 2 x tambah 11. Lebarnya 3 x minimal 5. Jadi 5 x tambah 6. Lebih dari sama dengan 31. 31 kurang 6. 5 x. Ya? Lebih dari sama dengan 25. X nya lebih dari sama dengan 5 aja deh. Nah, bisa juga dia pertanyaan teoritis ya nih. Berapa pasang dia penyelesaiannya. Kalau kita juga sini ini bisa disubstitusi sebenarnya. 11 X min 6 X itu sama dengan 5. 5 X sama dengan 5. X nya berarti 5 bagi 5. X nya dapat 1. Kalau nak nyari Y nya dari persamaan pertama limo eknya kali satu limo kurang 3 y sama satu satunya pindah ruas tiganya nya ruas jadi empat sama dengan tiga y 4 bagi tiga ya. jadi dia mempunyai tepat dua penyelesaian ya. eknya satu y nya empat per tiga, ya nah, itu te teoritisnya ya. mengenai pertidaksamaan ini ya Bisa juga variasi lain nih ini. Dia ya, dibuatnya dalam bentuk pecahan. Kalau ini 2x-1, x plus 2 dikurang 1. Nah, satunya ke pecahan x, 2, x plus 2 per x plus 2. Jadi ya. kaget di sini. 2x-1 dikurang x 2 per x plus 2. Lebih dari 0, 2x kurang 8x Min 1 kurang 2 min tiga per x plus 2. Jadi kalau kalian bikin interval, ini ada min 2 sama tiga. tiganya diitem ke karena dia pembilang boleh sama dengan nol. Terus plus, min, plus. Karena dia lebih yang wilayah plus. Kurang dari minus 2, atau lebih dari sama dengan 3. Ya. D jadi Oke, okay. ini selanjutnya ini variasi dia ada variable kalau nih, ada x 3 x 7 x x ya. Jadi sikat-sikat dulu 3 x 2 dua kurang dari 7 x plus 6 dulu itu selesai ke x min 3 x kurang dari minus dua x minus kurang dari x ek. jadi x nya lebih dari min 2 Nah kalau 7 x plus enam kurang dari sama dengan x plus 14 ini 7 X min X nya 2 X. 14 kurang 6. 8 ya. Jadi nya 8 bagi 2. 4. Jadi dia lebih besar dari min 2. Kurang dari 4. Nih. Nah ini lihat ada sama dengan yang tadi ya. Iya dua empat lima tujuh sembilan nah sebenarnya soal terasa ya oke soalnya contoh pertidaksamaan kuadrat ya kalau kuadrat ini dia bisa dalam bentuk pecahan kayak ini bisa dia dalam parabola ya nah jadi ada juga tipe soal yang nanyu grafik kalau pertidaksamaan kuadrat yang lebih ini, nah yang ini ya jadi koordinat yang merupakan penyelesaian dari sistem ketidak kuadrat jadi Y lebih dari sama dengan X e kuadrat plus 4 X e min 12 itu X e 6 X e min 2 ya. nah. terus yuk Kalau ini di back-end interval, min 6 sama 2 ya. Nah, ini jadinya, ini plus, min plus. Kan dia nak, kalau kita balik kan x plus 6, x min 2. dari y, ya. jadi kita ambil wilayah kalau beda sama dengan yang plus ya. yang keduanya ini, min x kuadrat ini diubah ya, menjadi min x kuadrat plus 2x plus x min 2 ya. min x, x min 2 plus 1 kali x min 2 min x plus 1 jadi, kali x min 2 ya jadi ini kalau nak kita balik x plus 1 digali x min 2 ya, kurang dari sama dengan y nah disini jadi kaki ada 1 sama 2 1 sama 2 ya. oh, karena dia ada negatif, paling kirinya negatif nah kita lebih dari 1 ini irisannya lebih kurang dari sama dengan min -6 ya. Kalau 2 sama 2 irisannya lebih dari. Nah, kalau dia min -5 kan ada di antara 6 sama 2, salah ya. Min -1 juga salah. Nah, di antara B sama A e, ini menjadi Nah, karena kita cek Min 2,10 itu kalau kita tes ya. nah, jadi min min 2,2 tambah 1 ya. dikali min 4, min 12 ya. nah tak? min 12 kurang dari sama dengan 10. Betul, ya. tapi kalau anak kita cek persamaan yang kedua min 2 tambah 6 min 2 min 2 ya dari sama dengan 10 4 dikali min 4 bener gak? min 16 lebih dari sama dengan 10 ini salah ya jadi gak, gak bisa ini yang bisa salah yang E jadi eliminasi deh. ini kalau kita analisis ya. tapi gak pernah itu ya Nama betul sih, di PR kalian ya, saya berharap nanti pasal grafiknya nih gitu. ke kisi-kisi selanjutnya baik, nilai mutlak. ya. Ini contoh persamaan nilai mutlak, 4 kurang 9 milimau, ya. 500000 ke jadi 5, 7 orang 10, min 3, tambah 5, 2, ya. 4, 4, 4, Tiga tambah satu jadi empat. Nah, saya ada nama mutlak yang persamaan nih, ya. x min tiga. Ini bisa ada dua kemungkinan jadi, bisa dia positif, dia tetap x min tiga, bisa dia jadi justru negatif. Dua x sama dengan enam, x nya tiga. Nah kali ini kan nol, tidak mungkin ini. Jadi ini. Kalau yang ada tiga itu bcd. Kalau kita tes misalnya 4 deh, empat kurang tiga satu, satu sama dengan tiga kurang empat minus tidak mungkin ya? Eh? Salah ya. Kalau make dua, dua kurang ini contohnya dua ya eh? dua kurang tiga min satu mutlak ke 1 dua kurang dua satu nah Betul eh? C, jadi jawabannya itu jadi pakai trial and error banget eh? ya uji, uji uji coba coba eh? nah, ya mutlak eh? ya jadi yang definisi mutlak harus positif. Hasilnya cuma nangkok Nah ini rumus-rumusnya ya. Rumus-rumusnya kayak kayak Besok harus apa Paling tidak rumus-rumus yang sering keluar nih Sepengalaman kakak nanti 14 pak besok ini ya. 12 ya, Yuk. Wajib itu Menurut partner Jadi ini contohnya 2 x min 1 lebih dari sama dengan x 2 ini 2 ini bisa dimasuk ke ya, ke dalam x min 1 Dia jadi 2 x min 2 gitu ya. mutlak ada x plus 2 nah ini pake rumus yang x min a Nah, menurut kanan kirinya mutlak. Nah ini ya. n20 Jadi kakek di sini baca ada rumus ini. fx min gx dikali fx tambah gx ya. kurang dari 0, nah jadi kalian jumlah ke 2 x min 2 tambah x plus 2 3 x ya. kalau dikurang ke 2 x ek kurang x x ek, min 2 kurang 2 min 4 ya. jadi ini kaget ada 0 sama 4 plus min plus karena dikurang dari, wilayah yang negatif ya. jadi diantara 0 sampai 4 ya yaitu pertidaksamaan ya, jadi harus hafal rumus yang tadi banyak ya. nah kalau ini mutlak di kiri pertidaksamaannya kanannya bulan bulat, jadi ini min 1 x min 1 per 2 x tambah 3 ya. nah ini jadi ada 2 pertidaksamaan ada X min 1 per 2 x tambah 3 lebih dari sama dengan min 1 Nah ini kalian ubah min 1 nya jadi min 2 x tambah 3 per 2 x tambah 3. Jadi kakek okay, ini x min 1 per 2 x tambah 3 tadi. Nah ini dipindah ruas ke jadi positif eh yang min tadi. x min 1 tambah 2 x plus 3 jadi 3 x Plus 2 eh ya. Nah. Kalau yang ini justru x-1 per 2x plus 3 dikurang eh ya. 2x plus 3. x-2x-x-1-3-4 min min min min per 2x tambah 3. Jadi yang ini. Min 3 per 2 min 4 ya. Sekolahnya min dua per tiga, mana min plus min? Nah, itu interval yang sebelah kanan interval yang sebelah kiri jadi hai. Okay, min 3 dengan hai. Hai, hai. Hai, 2 Hai, kanan min 3 Hai plus min plus jadi eknya lebih dari min 2 3 kurang dari min 4 eh. irisannya eh. nah itu ya eh. yang mutlak nah, sama kayak tipe yang irasional ini ya eh irasional ini jadi ada rumus akarnya ya. Nah, contohnya C ini. Nah, Ini kalau irasional ada syarat pertama dulu di bawah tanda akar harus lebih dari sama dengan 0. x 6x 4 ya lebih dari sama dengan 0, nah ini jadi X-nya kurang dari sama dengan min 4, lebih dari sama dengan 6. Nah syarat yang kedua, kalian kuadratnya diakar ke, akarnya di dikuadrat ke kalau? X kuadrat min 2 X, min 24, 2 akar 6 dikuadrat ke 2 kali, 2 24, 4 6, 24. Jadi X kuadrat min 2 X, min 48, kurang dari 0 X min 8 X plus 6. Jadi min 6 kurang dari X kurang dari 8. Nah irisan dari kedua interval. Ini min 6 sama 8 kan cah ini. Habis itu X min 4 dengan X lebih dari 6. Min 4 sama 6 ya. Nah, jadi di antara min -6 sama min -4 ingat di oleh hitam jadi lebih dari sama dengan ya, 6 sama 8 jadi, Ini irisan jadi, ya. Nah, ini pertidaksamaan irasional, ya. Nah, ini tipenya, ya. Oke, ini juga contoh lain irasional jadi syarat-syarat bahwa tanda akar harus lebih dari sama dengan 0 pertama 1 min 8 ya. dikurang dari sama dengan 1 kalau yang keduanya 2x plus 6 lebih dari sama dengan 0 2x lebih dari sama dengan min 6 lebih dari sama dengan min 3 terus yang syarat ketiga di hilang kegal akarnya 1 min 8, kurang dari 2x tambah 6 2x min 8, satu min enam min lima ya jadi eknya lebih dari sama lebih dari lima, min lima, ya pertama tadi satu eh, kurang dari ya sorry ke kiri dia jadi terus lebih dari sama dengan min tiga ini ya sama eknya lebih dari min lima Nah, jadi kakek disini, di sini diantara minus 3 sama satu ya. eh dan dia tidak boleh sama dengan minimum 3 ya minimumnya dari satu minus x ini 2 x plus enam oh sorry sorry ini plus eh ya. jadi Minimum per tiga, Minimum per tiga tuh. Oh ya, di antara di antara min tiga sama satu. Eh, ya, nah ini jadi tadi tidak masuk yang ini ya. m5/3 X-nya lebih kurang dari sumunan min 1 kesini. Lebih dari min 3. Lebih dari 5 per 3. Jadi diantara min 5 per 3 sampai 1 C. Ya. Ini pertidaksamaan irasional juga ya. Oke, okay, ini berapa soal ini? Seko dua, tiga, empat, deh, enam, tujuh, sembilan, sebelas. Wah, ini soal ya? Kau udah eh. kan. Oke, okay, kita tahu. lanjut yang dari ujian ini si pajeri sama si dapi materi yang mana kira-kira masih ragu ini kan dapat galau ya eh. bahas ke contoh-contoh soal apa yang mutlak mas ini ada request soalnya apa yang lain Kata soal baru juga kan gisi-gisinya ada kata oke okay. aman lah eh. ini, ya ini ya kakak tambahin Bella ya yang dari sini nah kalau dia contohnya ini mutlak yang AX mutlak AX min 7 kurang dari 5 ya nah ini jadi kakek min 5 kurang dari AX min 7 kurang dari 5 jadi hilang ke min 7 nya tambah 7 kan loh jadi 2 kurang dari AX kurang dari 12 Nah, dia kan nak minta satu sama enam nih, jadi harus kita bagi dua galoh, ya. Jadilah itunya satu konon dari a per dua x, konon dari enam. Jadi kesimpulannya koefisien x ini satu, satu sama enam a per dua, a nya dua. Nanya variasi. Tiba-tiba ya. dia nanya yang koefisien a itu, ya. nah, bisa juga. Impon penyelesaian ini 3x-1 Min x-2 min ini. Nah, ini anggaplah eh, Pertama dia Hasilnya Ada beberapa kemungkinan Kemungkinan bersama dia. Kemungkinan pertama Sama-sama positif Positif dan positif okay. Jadi 3x-1 Kurang dari x-2 Kurang dari 2 3x-1 3x-2 Min x-1 min, min, min 2 Min 3 ya eh. Jadi 5x 000 per 2 Bisa juga ini kemungkinan pertama 0x kurang dari 5 per 2 Nah kemungkinan kedua dia salah satunya yang negatif Jadi 3x min 1 Min min min x plus 2 min b yang 3x min 1 nya b kita negatif ke min x min 2 eh. jadi min 4x min 1 kurang dari 2 4x kurang dari min 3 jadi min 3 per 4 eh. lebih besar dari min 3 per 4 min 3 per 4 sama 5 per 2 e eh, jadi eh. Nah, itu pakai teori kemungkinan dia. jadi Nah, ini variasi lain nih. Ini yang oh, easy, ya eh. Hilang ke dulu nya tambah kelima 5-galau. Tambah 5-6. Ada 3-8, eh, kurang dari 18 bagi 3 kalau habis tuh. dua, 32 26 ya. B jadi. Nah, tuh ya. Yeah. Nah, bisa Pak ini ini masih mutlak benar benar nih. Variasi lain dari soal mutlak 2 min 5. Ya nah, ni langkah dulu limanya ya. 8 2x 2 bagi 2 kalau lo. 1x 4 ya. 1 dan 4. Nah, B tadi ya. ya. Nah, bisa juga C ni dalam bentuk pecahan ya. X plus 10 min per X plus 2 min X plus 1 ya. Nah ini jadi kuadratnya X plus 2. X tambah 10 min X plus 1 dikali X plus 2. Nah ini jadinya kaget X plus 10 min X kuadrat tambah 3 X ya. Tambah 2. jadi min x kuadrat, x min 3 x min 2 x, 10 kurang 2, 8 ya jadi min x kuadrat, min 4 x, tambah 2 x, tambah 8, per x plus 2, min x tambah 2 x plus 4 ya deh nah, ini kaki ada tiga pembuat 0 ya deh Min 4, min 2 sama 2 ya. Nah yang min 2 nya gak boleh ditem enggak Karena dia di penyebut. Penyebut gak boleh nol, ya. Karena dia ada salah satu variabel x nya negatif. Paling kanan yang negatif jadi. Plus. Nah silang-silang sama itu. Kalau dia lebih dari sama dengan. Kita ambil yang daerah positif. Kurang dari sama dengan minus 4. Min 2 kurang dari x kurang dari 2. Oke, mungkin soal terakhir lah ini, 3 menit terakhir. Ini, ini pertidaksamaan rasional irasional lagi. X plus 6, kita lebih dari sebenarnya 0. Lebih dari sebenarnya min 6, jadi. Yang keduanya, kita kuadrat ya loh. X kuadrat dari X plus 6. X kuadrat mean X min 6, jadi. X min 3, X plus 2, jadi. Nah, jadi, kakek, x kurang dari min 2 atau lebih dari 3 maka nah, kita iris ke dengan lebih dari min 6 posisinya benar kan lebih ini min 6 sama min 2 dulu kita bikin interval nah, ini kalau nak. pertama min 6 nih yang pucuk dia lebih dari ke kanan berarti. Nah, yang kedua dia negatif 2 sama sama 3 ya dia nak lebih dari dan kurang dari, jadi yang diiris ini, eh, itu yang... Ah, jadi ya, eh. oke, satu menit terakhir ada pertanyaan, nggak? mana nih? Kira-kira yang baru sangka, Kak, yang nih, yang masih bingung. Oke, sudah lengkap belok lah, eh. dari kisi-kisi ya, insya Allah. Tinggal baca-baca ulang, baik. Okay. Alhamdulillah, alangkah tekun. Anaknya menahan artinya loh, eh. Oke, oke, oke. Kirim ininya, eh, linknya okay? untuk review, ya. Yeah.